Ya, kalau panitia di, agak ngegeser para penonton karena naga perlu peserta-peserta banyak untuk menerbangkan. Ya, ini nomor dua, nomor dua, Mas. Ya, tolong agak ke barat, nomor dua, agak ke barat, agak ke barat. Mas sampai nggalur enggak apa-apa. Halo, Pak Mas sampai nggalur enggak apa-apa teman nih. Ojo terus sampai nggalur enggak apa-apa, Mas. Yo. Kita lihat kali ini naganya sudah mulai di dendeng. Ecore. Ya, we luar biasa kelihatannya kalian ini. Kita lihat saja apakah mungkin bisa terbang. Wow, luar biasa diturunkan kali ini dari kunir kunir uh, balak. <SILENCIO> kalau memang kurang lokasinya bisa agak dibawa ke utara mas. Ya, kalau memang lokasinya kurang besar. Tanitia, tanitia, mas. Eh. Dan tanya panitia tarap, panitia masih. Dan Panitia panitia Wit mas banti panitia mas, iyalah. Hah? Agak tolong bantuannya panitia. Agak ke barat tolong penonton kalau belum agak ke barat. Belum saya hitung. Belum saya terbangkat kali ini. Nomor 2 dari mana Mas? Nomor urut 20 dari mana? ada dari mana? Memang, nomor saya mau tanya, saya mau tanya, Nomor urut 20 tanya, saya mau tanya, saya nomor tanya, saya dari mana? saya mau tanya, saya mau tanya, saya mau tanya, saya mau tanya, saya dari Bapak uh, Babinsa di belakang, kalian duduk. Oke, okay, kita saksikan bersama. Kemudian, kita saksikan bersama. Kita nikmati bersama kali ini. Luar biasa, kita tunggu kali ini dari tim nomor urut 2 dari goro-goro kebun sari. Naga goro-goro dari kebun Nomor urut dua, anak-anak. Dari... Eh, kali dua Mas. Mas Broto ya dibantu ke Mas Broto. Mas Broto dibantu agak ke belakang. Agak ke belakang mungkin nanti larinya agak panjang ya. Tolong, hey, Bro. Uh. Eh. Kauman kita saksikan bersama kita tunggu kali ini nah, masih mempersiapkan layak layaknya jenis tenaga kali ini tiga peserta yaitu di nomor urut dua tadi ialah goro-goro dari kebun sari nomor urut dua aja dari superjo nomor urut tiga puluh tiga tadi dari kawat poro rego di tolong duduk mas ya sebelah timur untuk para kameramen tolong duduk mas kasian tim penilai ya mas kita kerja sama bersama ya karena ini kompetisi tolong ya tetap uh, kompak kita tolong duduk uh, untuk media duduk mas supaya dari tim penilai tidak mengganggu dari tim penilai Tidak, gimana mas? Tolong panitia dari nomor ini sudah siap, A -a. gimana maksudnya? Eh siap, langsung ya! Siap puluh, gua puluh! Pasis ini sudah siap, seperti ini ya. Alangkah memang dari penonton mengganggu, panitia tolong, agak digeser. Ayo angin, angin ini si gede sudah siap, yang mana nomor 2 dua, dua sudah siap, oke okay. nomor 2 dulu kita terbangkan 3, 2, 1 naga tangan ayo, penampin kita lihat kali ini gara-gara dari kebun cari wow. naga dari gara-gara kebun cari luar biasa kita lihat kali ini nomor 20 sudah siap oke okay, kita tunggu, bayang dulu siap kita lihat kali ini. Matahari, Sugorejo. Luar biasa! Luar biasa! Ye! Dan tak lagi kali ini ke tim Ojay. Agak agak enggak papa audionya Mas. Sekali agak menolong dikit. Ayo, jangan. Kita ukur potongan. Ah. Ayo. Penalte diusuri, penalte power Amar TKDNG masih mempersiapkan Tenang saja Kak Mama Wow, luar biasa kali ini JTR JTR Suatu saat itu ikas <tik> kita lihat si si ini Nomor 33 dari kapan mulai kita lihat saja sudah mulai diterapkan luar biasa ayo tim konsentrasi kita lihat tim berilai. yes terang Terilai. Kita lihat kali ini dari kauman waterboy masih turun. Ya, Waktu tinggal sekitar lagi. Kita lihat. kayaknya tetap saja kali ini masih sulit kayaknya dari Suparjo dan juga tinggal-tinggal kawan kita tunggu ya. Masih tetap berusaha rupanya kali ini dari Soekarjo Kepalanya masih dipegang saja belum dilepaskan kali ini kita lihat Apakah mungkin bisa dilepas? Kita lihat Kita lihat kali ini kurang tenang kayaknya dari naga dari Soekarjo Kali ini kita tunggu tiga 33 karena parah-parah mungkin bisa terbangkan. Kita lihat Yang masih bersatu Waktu Sudah pas diturunkan Nomor 2 Sudah diturunkan Nomor 2 diturunkan Hah? Nomor 2 Nomor 2 dua diturunkan Dipersiapkan nomor 23 Tua, agak dikecilkan mas musiknya oh, oh, oh, oh. yeah. Nomor 20 diturunkan mas, sudah Sudah diturunkan nomor 20 Nomor 30 sudah selesai waktunya Saya panggil untuk bisa diterbakat Dimilai nomor 23, 24 25, 26, dan 27 Di, di persengan layak-layak nomor urut 23, 24, 25, dan 26, 26, dan 27 Ya. Kita lihat kali ini di nomor 23, 24, 25 dan 26 dan 27. Saya beritahukan untuk para penonton sekalian yang memarkir motornya mont di pinggir jalan, tolong Mas agak disesuaikan tempatnya supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain dan untuk para penonton daripada parkir di pinggir jalan lebih baik dimasukkan mas ya Supaya tidak mengganggu juga pengguna uh, Jalan nilainya Nogo oh, Nomor 25 Nogo Tolong di cancel dulu Anak-anak Minggir anak-anak Saya panggil untuk dipersiapkan Dan diterbangkan Nomor 23 24, 26 27 dan 28. Silakan. Jaki, Jaki, dapin. Mas Jaki mana? Mas sekali lagi sudah dipersiapkan nomor urut 23, 24, tiga 27, dan dua puluh paling di sini mas. Dek, agak kesana dek. Dek, Halo. Saya beri mas, kalau mas ya. Yo, bed, usah kerja, nih. Ayo, nomor urut 20. puluh. Ya, sini ada, sini ada, sini. Dua, ada sini, ya. Dua tujuh dua Wah kita kencani masih udah ne aku. Setelah ini naga lagi nih, nanti ya, ada naga yang terakhir nanti saya terbangkan lagi setelah ini dipersiapkan. Turanino mau. Naganya, ini nomor urut berapa ini? 25 nomor urut. 45. Ini nomor berapa, Mas? 31, ya. 25 paling Barat 31 dan 45. 34, ya, silakan. Jangan pindah tepat Nomor urut 25 Nomor 31 mana? 31 ini Ya 34 45. ya Terima kasih Dan Jelas mau kelihatan sama orang. Dan bayangannya pun terkawat gitu. Ah. <tasid> <lupa> subscribe, guys. <tasid> <tasid> oh. Nomor 45 belakang dulu, Mas. 45 belakang dulu. Ini barengan ini, Mas. Dari 46 nanti. Nanti dulu, nanti dulu. Setelah ini. Halo, aku 46. Oh, dipercepat dipercepat eis eis angel. angel angel angel angel angel <tuk mengatasi> <tuk mengatasi> <tuk mengatasi> diterbangkan 3 udah ayo sudah diterbangkan saja gak apa-apa 3 2 1 Kali ini nomor 25 sudah mulai terbangkan Apa yang terjadi kali ini kita lihat saja Wow Wes, sulane ngamuk sulane Dari mana ini mas? Dari mana mas? Dari mas pati Ya nomor 25 Nomor urut 31 ya ayo, ayo siap tiga 2, 1 kita lihat kali ini nomor urut 31 puluh satu dan berbakat kita lihat saja wow cukup tenang kayaknya bisa tegak berdiri tenang saja kita lihat wow wes luar biasa kali ini dari mana ini hah caruban wow dari caruban rupanya. Datang juga ke Kejong untuk teriakan untuk mengikuti kompetisi Kontes layang-layang yang kita bersama di tahun 2020 kali ini Kali ini nomor urut 34 harga siap diterbangkan kita lihat kali ini Nomor urut 31 Boleh satu percobaan lagi kali ini nomor urut 25 Kita tunggu nomor urut 34 sudah siap? Di mana? Belum. Halo, Ranang, sudah siap, ya? Sudah siap? Aminin, entar orang enak. Sudah siap? Kita tunggu. Kurang ketat. Nah, ini. Bos, monggo era nang Sudah diturunkan nomor urut 31 sudah mas, diturunkan, 31 34, kali ini 3, 2, 1 wow. kita lihat bersama kali ini dari mana ini mas ya dari mana nomor 34, dari mana dari mana nomor 34 dari mana nomor 34 Imam Bocel. Oh ya, kali ini dari nomor urut 34 dari Imam Bocel. Wah. Wah. cepat Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Nomor 45 sama 46 45 sama 46 puluh lima, ayo siap puluh lima, iya. lima puluh lima, empat lima sudah diturunkan, nomor urut 34. Sudah diturunkan. 34 diturunkan, 31 diturunkan, sudah turunkan nomor urut 34 empat, diturunkan tiga puluh empat, nomor urut puluh empat, nomor tiga puluh empat, nomor nomor Ada lagi naga tiga yang mau diterbangkan. Yang ini, yang satu naga kuning, yang ini naga hijau. Kalau sudah siap, langsung saja bisa diterbangkan nomor empat Sama nomor empat kali ini kita yang lihat yang sebelah sana, naga hitam. Mari kita saksikan keseruan untuk penerbangan kita lihat 4 lima yang paling timur ya ya 45 lima timur sudah siap? bisa diterbangkan 3-2-1 kita lihat kali ini nomor urut 46 sudah mulai terbangkan kayaknya kita lihat kali ini dari mana Mas ini? Nomor takam dari mana kita lihat? Oh. Turun lagi rupanya. Tebakan lagi. Weesh. Apa yang terjadi kita tunggu saja nggak apa-apa. Dibantu. Digeser. Kurang ajaen. Kurang ajaen ngane. Kurasa ini bang patah kurang saja. Naga kuning juga kurang sajen. Wer wer wer. Kurang sajen. Naga kuning kurang sajen, Bang. Heeh, ah, kurang kuntutan. Wer juga. Silakan diterbangkan. Supaya sebentar bisa ditemu di oleh dari tim Kita lihat kali ini apakah mungkin bisa terbang kembali kali ini di nomor urut 46. Rossi 46 kelihatannya kali kelihatan ini. Wow luar biasa kita lihat kali ini. Wow. Ini dari mana, Mas? Ini sukses. Babatan. Ini. Ya, dari Babatan, Nogo dari Babatan. Berkibar. Oh, sukses. Oh. Wei. Piye iki are nyemberi. Lolo-lolo. Thiago. Eh. Nomor 4 nomor 45 ayo segera mas, segera nah gajong nomor oh, Wes ee, ee, pacaran bercumbu sudah diturunkan mas, nomor Ya, dilanjutkan. Terima kasih. Langsung dipersiapkan nomor 29, nomor 30, nomor Re, 32, nomor 35, 36 dan 37. Dipersiapkan, ayo dipercepat Mas. Karena udah sore. Nah, akhirnya sudah dan 38. Makanya nah, sudah turun semua, Lur segera dipersiapkan nomor dua sembilan tiga puluh tiga satu tiga dua tiga lima tiga enam tiga delapan tiga tujuh nomor dua sembilan tiga puluh tiga satu dan 37 Ayo Mana Kaworu 30 mana Ayo cepat mas agak cepat mas Ayo agak, agak cepat Ayo Karena sore Bisa langsung tim penilai Pak mana Pak Anwar Pak <tuh> Anwar jangan nah, naga tiga naga sudah diturunkan terima kasih nomor dua mas ya 30 puluh nomor 29 dua mana oh ya ayo sini mas paling sini penonton penonton rodok ulon mas rodok ke barat Eh hey, halo penonton rodok ke barat bintang selesai karyawan sore yo bintang bar. Dan kita lihat juaranya siapa 0 no, 1 2 3 4 dan juga masih ada door press yang belum kita bagikan bersama untuk para peserta sekalian. Jadi jangan pulang dulu. Ayo, rodor Hei, Mas. rodor Mas. Masih. Dik, rodor-roro Mas. Rodor-roro saya Mas. Sudah? Kalau memang sudah terpakai ini North 30 ya. Ya. Ayo nomor urut 32 Ini nomor urut 32